kembali lagi bersama Aroma Motovlog. Jadi hari ini tuh hari Sabtu jam setengah jam empat kurang lah. Eh sekarang kita mau jalan-jalan ngopi bareng teman dus anak-anaknya tuh. Si Aham-Aham dia bawa cewek, cowok Ngopi di Dago, daerah Dago Ayang belum isi bensin lagi Belum KTM, soalnya ini Hah? Di jalan? Ya kan dari si Abang dikasih Aing bertiga dikasih Bertiga dikasih Aing Gigi starter Aing jebola nih Gear starter Hah? Ya Gear starter ah Ini besok mau San Mori Hah? mau bisa Yang dari Jogja kemarin. Hah? Yang dari Jogja. Belum main bener ya. Sudah lihat motor aing. Enjing motor aing mau keluar. Motor nggak kotor lagi ya. Habis di di detailing ya. Detailing. Ah. Si aing jajan ae motor itu. Ya Jajan lagi motor. Jadi <tuk> ini mau ganti gear starter nanti besok nggak tahu besok gak tahu senin. Nah, Kayak gear starternya apa rusak gear starter? Ini ada ini memang ada ya? Tapi bukan nitrogen, huh? bukan nitrogen. <tuk> <Iyalah>. <tuk> <tuk> ini dilepas ini. Ayo mau cuci motor, Hah? mau cuci motor ayo, cakap gak pake lampu, capek cakap pake spakbor apa gini, ayo nyoba pakai nyoba punya pak, pake punya yz gagal ya? nyoba ini pakai punya yz gagal enggak pas di sininya Ayo besok San Mori, toh? Hah? Besok San Mori enggak? Ah, ini giliran aing San Mori enggak mau San Mori. gara-gara Gara-gara apa? Emang sampai hancur, Step? Ayo, mana aja? Tuh, gimana sih? Skrap. Oh, Scrap? Iya Goblo jangan Oh, itu aram lecet itu? Uh, <laughs> iya Hah Tai cakapan gini ya nggak pakai spakbor, eh pakai, nggak pakai lampu belakang cakapain, <tose> tapi ini mah ada di ini diturunin, jadi kalau standarnya mah dia rageda apa, nungging, jadi kalau gini kan nggak kelihatan enggak terlalu nungging kan, karena spakbor belakangnya di naik apa diturunin, yang ini, jadi diturunin diganjal plat di sini biar kelihatan gak terlalu nungging di tapi nah, yang... Tergetok, yang lain di mesin nah, mesin mah normal nah, enggak gitu. kan. iya nah, yang lain itu masih tinggian motor yang lain di mana aing pakai ban tahu motor minta jajan lagi duit aing udah habis. ini malah minta jajan ih parah-parah-parah parah-parah kucingnya gede cuk kucing jenis apa sih ini? kucing Angora kucing Persia atau apa Coba kau tahan, -tahan dulu Jangan terburu-buru Bisakah? Harus bisakah? Jangan masuk terlalu dalam, eh hey, kasih keras rasa itu macam karang. Pelan pelan rasa kau tanam, main main solo sebelum kau serang. Sa pintu hati masih tertutup, bersabar hati untuk kau ketuk. Kasih kode malam sampai pagi, berharap hati ini bisa kau mengerti. Sama si tunggu, kau tambah bumbu bumbu. kakat KTM nya siapa? lain KTM aja Ninja, Ninja kok Ninja itu lihat mesinnya, ah? KTM KTM goblo. Itu ttm mau keluar bantuin. Itu Teteh mau keluar ya Bantuin Ini Mana pindahin motor Yang dorong motor Memaju Salah Memundur Sekalah Bertahan juat Tapi kusu hilang Memaju Salah Memundur bersakalah bertahan juat tapi kau suwila <SILENCIO> ya dikunci stang Buruk eh. Susah loh itu mah. nah makasih Mas. Makasih. Iya. <laughs> Orang mah boceh weh ini. lapar, eh saya lapar cenahan. Di belakang mah lagi pacaran anannya gitu. Homo semua ya. satu dua tiga Mas, halo. Mas, jomblo udah setahun setengah. Jomblo, jomblo, habis ya jadian. Bacot anjing, mas masuk YouTube, mas. Ma, habis YouTube, ma minggu sama motor doang. Ma, habis masuk YouTube, ngopi ngapa ngopi anjing. Ma, aku masuk TV, masuk TV, salah kok bener ya. Sling SL, 4G maka aku masuk TV, kenapa? ditangkap tim Prabu bagus bagus bagus bagus, tingkatkan tingkatkan iya kan kita luar record aja orang wat pada minta di blur muka masuk TV ini tiap bangga aja minta di teking gini aduh mau batuk aja <pleks LCD> <BSCRI> Ini apa sih namanya? Nih diamin nggak? Di sini nih. Eh, oh, di sini. Di uh -huh. apa sih namanya ini? Cacar. Maskara. Maskara. Maskara. Oh. Maskara macam <laughs> gitu. Maskara. <laughs> I love you, santai tu, serasa, mu Aduh, terpalu malu, terharus dapat waktu Hati bukan batu yang kau titik kasih runtuh Bukan jalan buntu, masih anak jabang Sekedar kasih jatuh, baru tinggal bilang sayang berasa... Buruih Gitu. Yeah. Oh. Gini dulu lah. Tadi Aing udah nyoba susah Mending ke belakang. Iya mending ke pinggirin, Daripada gitur karetnya rusak. Ah, ini. lewat sini apa sana? mending lewat sana katain. K L X. -E Motor Park Boy. mau jadi Park Boy tapi muka pas-pasan pake KLX dijamin pak boy ah ya keluarak maha aing enggak gitu Nggak, <tuk> aku bantuin cewek doang aing enggak gitu bantuin aing juga nya sekalian ya Aing juga ke kan cewek. Ah punya aku itu juga ah. Keluarin ah. Ah minta tolong punya saya juga. Nanti dikasih nama IG dak, gampang. Ini bingung. <laughs> ya, ya, dari <coughs> Enggak dari belakang. balik-balik balik-balik udah malam. Baru jam, mau oh jam 7 sih. Jadi ini tuh di tempat ngopinya di daerah Dago Pakar, Pak Dago Atas Oke, jadi <tuh> mungkin segitu aja videonya untuk hari ini. Ditunggu konten selanjutnya. Oke. Okay. See you next video.